ya yes, ya yeah. good luck semoga beruntung nih di sini ada 10 katanya ini ada apa namanya bisa di-skip untuk hit permitnya nih hit -hunt huntingnya nih gua nggak tahu itu kayak mana maksudnya kita satu kali dulu lah ya untuk empat orang di sini ntar oke okay. Semoga suara tidak ngambek Topo Topo Single haha bisa jadi ten HH Tapi Topi buff Please lah Jangan ngambek suara suara. Please jangan ngambek Oke, biru Frost Leaf Oke, langsung 10 ya Kita coba-coba nih Ini 10 dari 120 CRT kuning Sisa-sisa Piamet tak nge nge Biasanya tanda-tanda melek-melek itu... Wah, oh, bintang lima tuh, tuh. Hmm, beneran bintang 5. Dan... Satu, dua. Satu doang. bisa di ya, ya, ya. Ini kalau kayak gini gua nggak bisa main pakai ini juga nih. Waduh, nggak bisa di save dong. Nah. Ya, ya. eh, kuning lagi, Cuk. why Red out oh, ya rok roket ini rok-roknya nggak dapet Ya nah, kita, ini tiga ya, 23 berarti ya. Ya nah, sekarang 33 tiga. Gue tebak ini pasti biru. gua udah tahu, pikiran hyper grip Ini pasti biru. Oh nggak, gua pikir biru. kuning kita pengen. Jangan berprasangka buruk, ini bulan puasa nggak boleh, tidak boleh Yang red up siapa? Malah bintang 5 nya pun ikut Satu dua Ayo lah Gue skip lah, gue skip 30 berarti ini 40 <guluh> Kuning lagi dong Coy, berapa kali cuy? 42 ya, ya 42 seorang bisa 2000 Gimana tabungan gua nih Udah wang Tabungan tabungan Habis sudah tabungan Menjebak memang nih Banner limited nanti gua nggak tahu lah Oke okay. lah langsung lah. bener limited gua enggak tahu gitu. Swire, please. Swire, swire. Rukta gaul. Gaul, gaul, gaul. Duh, satu doang dong. Bintang di kosong. Oh, ndok, dok. 6 gua nanti uh, apa nggak ngelihat sampai gua mendengar ada voice voice lainnya baru ya suara operator baru kode name adalah acid drop. ini テンペスト特攻隊隊長ホルンロドスの <laughs> <laughs> mantep mantep bangkok kamu lah sih terus. dimana saya tahu? saya kan cuman player aknek doang ya kan. mungkin keseluruhan. nah ini nih, gua takutnya nih, sewaer kamu jangan ngambek ya. jangan ngambek sewaer. gua takutnya kena. ah, kita takutnya kena kutuk sama sewaer oke okay, kita beli 3 in 1 eh 4 in 1 ada empat orang 4 dalam satu Striker, Raiden oh skinnya ini keren sih cuman oh, ada apa nih coy bulan apa oke okay, ini ini juga Oke, itulah. Oke, okay. defender. Hmm. dua untuk digunakan kegiatannya ini kebanyakan sekali dua, ya, tidak 190 persen. Ini next attack 220% 20 persen yang nambahnya. Next attack, ya, bisa di charge 2 kali. So, inky, ayo, hero, sentuh Victoria, no bug pipe, Haji, robot, totem, my, oh iya, ini misalkan gua taruh ini, enggak termasuk, kan? Sebenarnya dia kan defender, bukan sniper uh, Kok nggak ditargetkan? Agak ditargetkan yang di make yang lebih tinggi atau kayak mana? <tuh> uh, mana dia cuy yang ditargetin? Misalnya gua taruh ini di sini mungkin? Mana? Watashi monster. Oo, yang hodo. lebih tinggi. Itu de lebih tinggi. Hmm. Oh, cocok nggak Pakai ini soalnya amunisi もんにす。私に指示どれ ya bukan apa namanya over over hit eh over drive set dah update saja itu pencern sorry telat bang gua ketiduran nggak apa-apa santai saja